Pacap, Sobat Dekat di tangan pengerapan, kembali lagi dengan kami, Tim Peduli Sesama. Beberapa hari yang lalu, Tim Peduli Sesama sempat membagikan paket bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Cengkong, Tangerang Banten. Pada saat pembagian di sana, Tim Peduli Sesama menemukan salah satu ibu dan Tim Peduli Sesama sempat berkomunikasi dengan ibu ini. Dan saat berkomunikasi, ibu ini bercerita bahwa dulunya dia punya usaha Namun karena pandemi covid, usahanya uh, tutup Dan beberapa hari yang lalu ibu ini sempat uh, mulai usahanya lagi Namun karena kekurangan modal, akhirnya uh, ibu ini mulailah dengan usaha kecil-kecilan Dan hari ini kami tim peduli sama mau membantu ibu itu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu ini Hari ini kami akan belanja, ikutin terus Pembelanjaan hari ini, SIKAT! Oke, kita mau sampai di lotte dan kita siap-siap untuk belanja. Let's go, SIKAT! Oke, okay, barangnya sudah lengkap. Kita mau bayar dulu nih. Sikat bayar. Halo sobat, di tangan pengerapan kembali lagi dengan kami, tim peduli sama hari ini. Tim peduli sama kita mau memberikan bantuan berupa modal usaha dan merubah kepada salah satu ibu yang sudah memenuhi kriteria uh, untuk layak dibantu. Nah, ini uh, meja jualannya sedang kami tempel-tempel dulu nama warkopnya dan uh, kita mau siap untuk naik mobil untuk menyerahkan ke ibunya. Ikutin terus, sikat. Halo sobat balik hati tangan pengharapan, saat ini tim pendulis sama udah berada di daerah Cengkong, Tangerang Banten dan kami sebentar lagi akan memberikan hadiah, robaknya udah turun dan kami udah mendekor dan saya dan beberapa tim akan masuk ke dalam luar habis itu nanti tim berikutnya akan membawa robak dan beberapa bantuan, -bantuan usaha untuk ibunya untuk itu ikutin kita terus nyata kepada kita, saya banyak terima kasih karena Tuhan ya, ngeluhutus Om sampai ke rumah saya, banyak bersyukur karena anugerah Tuhan itu luar biasa, bahwasanya Om, saya banyak terima kasih, saya sering bergumul kepada Tuhan ubah kehidupan saya ubah suami saya walaupun saya susah tapi engkau selalu turut campur apa yang saya ingin tem saya udah lapar saya ada modal sedikit kita olah aja kita jadiin warung buat nambah biaya anak kita sekolah sudah itu Gresela berhenti sekolah Om karena saya nggak mampu buat bayar sekolahnya itu pun saya dapat bantuan tapi kan cuma hanya separohnya Om sedangkan saya nggak punya uang Om karena keadaan suami saya begini nggak ada kerja ada kerja ada enggak kata saya ya udahlah Nah memang kalau mampu kita sampai di sini nah. Saya pengen anak saya lagi sekolah. Hmm. Tuhan tolong pejalan jalan, kasih suami saya pekerjaan. Kayaknya saya tersentuh banget Om. Karena Om sudah mau datang ke rumah saya. Saya sangat bersyukur Om bisa bantu saya untuk usaha, saya banyak terima kasih Tuhan. Apa, jangan pernah menjual ini kayak di atas, jangan cari untung. Ada yang mau kita bikinin, tapi Ingat jangan terima kasbon, jangan itu jangan. Kalau mereka hutang jangan ngasih. Kalau mereka mau beli dengan seadanya oke, okay. tapi uh, ingat kita bukan cari untung, tapi kita juga mau berkati orang gitu seperti itu. Jadi ibu tetap semangat, bapak juga tetap semangat untuk bekerja. Ibu set terus ya. Mantap, kunci <tik> banget ya. Ya. <tik> Salam. kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sampai saat ini masih mendukung program perdesama hingga kami terus uh, membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bagi bapak ibu yang ingin terus mendukung program perdesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini Setulus hati kami mengucapkan terima kasih live waterline